serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Pertama saja kita mendapatkan kabar spesial banget nih di rumah idola kesayangan Rizky Bilar tentunya kedatangan tamu spesial ada Kokris Rian, persahabat yang tentunya bersilaturahmi ke rumah idola kesayangan kita. Salfok dengan Papa Bi ya. Tentunya melihat senyumannya Masya Allah, bikin kita bahagia sekali. Semoga sehat terus dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Kita lihat persahabat ya, dari akun Instagram Faulina Oster mengatakan Masya Allah, Abang katanya tuh Masya Allah banget ya Kita makin kagum dan makin bangga kepada sosok Rizky Billar yang pekerja keras Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kemudian, persahabat disimak juga asupan vitamin sore hari ini. Ada Abang L, bareng Bunda Lesti, persahabat, ya, di rumah Mama Iis. Wow, baby L lagi main ke rumah Mama Iis, ya, Masya Allah. Semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik, ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan lagi-lagi kita dibikin salvok dengan Abang L, yang aksinya lucu banget, persahabat yang lagi duduk di kursi. Aduh, gak mau diem banget ya Abang Fatih Apa aja yang ada di depannya Tentunya selalu ingin memegang Aduh, Masya Allah Inilah kebahagiaan untuk kita semuanya Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan Hingga respon yang diberikan Dari akun neng.74 mengatakan Masya Allah, Abang main ke tempat yang cantik Katanya itu Masya Allah Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Irma Wasono mengatakan, masya Allah ambulet kata-katanya, -kata, salvoknya sama baby El nih kita semuanya tentunya happy banget nih hari ini mendapatkan vitamin yang sangat membahagiakan. Kita lihat juga ke momen berikutnya, sahabat ya, syuh, masya Allah banget lagi megang boneka tuh, lagi bongong aja terlihat sangat cool banget ya Bang El. Ini mah kebahagiaan banget untuk keluarga Konoha, Masya Allah. Semoga semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan untuk keluarga Lestlan. Kita lihat juga persahabat ke momen selanjutnya. Ini ada momen spesial nih, saat baby L temani bunda Lesti, jualan Lesti daily. Masya Allah, Bang L selalu menemani bunda ya. Kita kagum juga sama Abang L, anak yang cerdas, anak yang pintar. Ini anak solehnya Lesti dan bila Omen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Ayang ikutan jualan Ya Allah nanti-nanti kita borong baju-baju di Lesti Daily Itu bersahabat ya BBL aja tentunya bantu jualan Bunda L Untuk warga Konoha langsung aja borong nih Baju-baju yang ada di Lesti Daily. Semoga usaha Bunda Lesti Semakin sukses, semakin berkembang, dan semoga lancar. Amin. Untuk berikutnya, para sahabat, jangan lupa juga warga konoha mendukung idola kita Lesti Kejora. Di ajang Bandung Music Award, kategori dangdut terpopuler, Alhamdulillah Lesti Kejora masuk nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Ya, sama-sama kita support, sama-sama kita dukung yang terbaik buat Bunda Lesti Persahabat ya nominasinya di situ, diantaranya ada Sandrina, Lesti Kejora, Maggie Dias, Selfie Yama, dan Gia Yubi Itulah nama-nama yang masuk nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Kita sebagai warga Konoha harus dukung Lesti Kejora Yuk ramaikan di kolom komentar di akun Instagram Bandung Music World